Halo semua, selamat pagi dan selamat datang kembali di channel saya bersama saya dengan Edwin dan Let's Go. Nah, kebetulan sih untuk hari ini saya akan motret di Batavia Marina seperti yang kalian lihat ya, tempatnya cukup bagus untuk gear-nya sendiri. Saya, yang saya pakai adalah A9 bersama dengan 2470, ada lensa 50, 1,8, dan juga makro 90. Ya, yang F2,8 juga dari Sony nah untuk flashnya sendiri saya menggunakan godox Fing, ya kan 480 yang satu ini dan juga saya menggunakan micro ali 200 untuk uh, flash tambahan yang disebut off oh, camera flash lah buat saya ya ofc ya kenapa saya pakai godox Sebetulnya sedang tes sedikit-sedikit godok sih memang untuk soal warna dia tidak terlalu sebagus dengan misalkan Pro Foto, ya kan atau juga dengan brown color kita nggak usah bedain lah, Pro Foto itu udah kayak BMW, brown color itu udah kayak Ferrari guys gue punya satu si brown color Move L itu mahal banget tapi canggih banget ya Nah untuk yang pelajaran satu ini saya mau mengenalin satu konsep yang namanya ISO ya. Jadi, ISO ini ada di dalam salah satu, ya. Nanti di sini ada, akan ada triangle, ya. Jadi, di dalam triangle, exposure triangle ini ada satu yang disebut ISO. ISO itu adalah singkatan International Standard Organization, atau kadang-kadang ada yang bisa disebut International Organization of Standardization, ya kan? Nah, intinya apa? Jadi, angka ini misalkan angka 100 angka 200 angka 400 itu di mana mana di semua kamera yang namanya ISO 100 200 400 1000 dan sebagainya itu udah standar gitu loh. jadi seperti sebuah temperatur yang namanya 37 derajat Celcius yaitu 37 derajat Celcius yang namanya 70 cm ya 70 cm jadi sama dengan ISO gitu loh nah kondisinya adalah jika kita Menurunkan ISO di dalam sebuah kondisi misalkan seperti ini, apa yang kamu dapatkan akan menjadi lebih gelap. Sedangkan jika kita menaikkan ISO, ya kan eh, gambar yang akan kita dapatkan dari dalam sebuah gambar ini akan menjadi lebih terang. Nah, kondisinya adalah kamu harus mendapatkan gambar yang sesuai dengan apa yang dapat kamu tangkap. Jadi kalau kekurangan akan menjadi Kegelapan dan jika kelebihan akan menjadi terlalu terang, gitu loh. Nah, jadi untuk posisinya, kamu harus dapatkan ISO yang cocok untuk kamu gunakan. Nah, setiap Kamis cek channel saya untuk pelajaran yang lebih lanjut. Oke, okay? thank you guys. Jadi, gimana menurut kalian ya? Jangan lupa subscribe di channel saya, ya kan? Kalau misalkan kalian suka dengan hasilnya, tolong komentar di bawah dan bagikan teman kamu juga yang sedang ingin belajar fotografi atau videografi ya. Tentunya akan saya update setiap kami